Oke teman-teman sekalian sekarang kita akan uh, memulai untuk men, uh, bagaimana memperoleh perizinan dari web OSS ya uh, Pertama-tama yang perlu kita persiapkan sebelum kita mendaftar adalah beberapa data berikut Yang pertama nama penanggung jawab dari uh, perizinan ini ya atau nama direktur perusahaan itu yang utamanya uh, nik ya atau nomor KTP kemudian tanggal lahir Kemudian nomor telepon perusahaan atau nomor HP dari uh, direktur email perusahaan, nama perusahaannya, NPWP, SK pengesahan ya. Jadi kalau PT itu pakai uh, SK nya atau SKT jika CV. Oke, okay, lalu alamat per lengkap perusahaan. Pertama kita siapkan data ini dulu di Notepad agar nanti memudahkan kita dalam uh, menginput dari data yang diperlukan. Oke, okay, kita mulai saja ya, untuk mendaftar di sini dari web OSS uh, yang kita buka ini uh, tanggal 17 April 2020 ya. Ini versi 17 April 2020, uh, pengembangan dari versi sebelumnya yang berubah pada yang berakhir pada 31 Desember 2019. Jadi ada kemungkinan nanti mungkin akan berubah lagi. Oke, okay, tapi kurang lebih prinsipnya sama, untuk mendaftar silahkan klik menu daftar dan masuk. Lalu di sini karena kita belum daftar, jadi di sini ada form login. Karena kita belum daftar, kita klik menu pendaftaran. Baik, di sini kita suruh masukkan nomor KTP ya, NIK ya, nomor KTP kita. Saya ambil saja. Lalu di sini tanggal lahir, masukkan tanggal lahir. Oke, okay, formatnya seperti ini ya. Uh, 2 digit, 2 digit, 4 digit. Lalu nomor handphone tanpa menggunakan nol. Dan tidak ada titik dan lain sebagainya. Jadi kalau nomor handphone Anda seperti saya 888, maka 08 itu dihapus. Oke, okay, lalu alamat email. Masukkan alamat email. Untuk nik ini harus uh, iktp ya. Kalau belum iktp tidak akan bisa karena datanya tidak akan ditemukan di sistem oss. Oke, okay, masukkan email. Kemudian di sini masukkan kode capcanya. Ini kita masukkan. Setelah itu kita centang. Oke, okay, jika data kita benar yang kita isikan. Itu antara koneksi antara nik kita dengan tanggal lahir kita maka proses ini akan berjalan sukses. Kita masukkan. Ya, registrasi berhasil. Sekarang kita cek email kita, masuk ke email kita. Nanti ada email verifikasi ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini ada email dari OSS. Ya, kita buka. Lalu di sini akan ada link verifikasi. Ya, di sini ada nama kita. Ya, kita belum masukkan nama, tapi sudah ketahuan ya namanya perlu diketahui bahwa satu nick atau satu orang hanya bisa mendaftar satu kali jadi teman-teman harus ingat ini bisa digunakan pendaftaran untuk berapapun jumlah perusahaan yang teman-teman miliki lalu kita klik aktivasi oke sudah seperti ini artinya registrasi sudah berhasil kita akan kembali lagi ke alamat email kita untuk mendapatkan username dan password okay, nah ini registrasi berhasil kita akan buka di sini akan ada data uh, username dan password sementara kita dari uss yeah, setelah itu kita akan gunakan password dan email ini untuk login uh, cukup mudah bukan seperti itu untuk cara pendaftaran selanjutnya kita akan uh, bagaimana cara uh, mengurus uh, memasukkan data perusahaan kita ke sistem uss Oke, okay, teman-teman. Baik, uh, selanjutnya kita akan login ke OSS untuk menginput uh, memulai perizinan kita ya. Oke, okay, uh, kita akan masuk ke untuk menginput pertama adalah data perusahaan kita atau data usaha kita, oke. Okay. Pertama kita akan uh, masuk ke form login ya yang tadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Masukkan username dan password yang dikirim ke email. Jadi ini adalah username password sementara kita ya nanti bisa dirubah melalui menu yang ada di um, member area dari WhatsApp ini. Oke, okay, kita masukkan, kita copy saja karena ini biasanya masih rumit huruf-hurufnya. Kemudian masukkan captcha-nya. Ya, cek login. Oke, okay, ini adalah halaman dari uh, member area atau bagian dalam USS. Jadi setiap orang, sekali lagi saya ingatkan, setiap orang hanya satu kali. Jadi teman-teman harus ingat betul-betul uh, data login teman-teman ya, terutama email dan pasportnya. Karena kalau sudah mendaftar uh, di sini tercatat nomor KTP-nya sudah tidak bisa daftar lagi. Jadi kalau mau merubah email bisa di sini lihat profil selengkapnya. Nanti teman-teman bisa merubah data uh, yang bisa merubah ya antara uh, email dan Uh, apa email dan nomor handphone dan juga password untuk password ke sebelah sini. Oke, okay? nah sekarang kita akan mulai uh, untuk memasukkan data perusahaan kita ya. Jadi kita masuk ke menu permohonan, lalu di sini non persorangan ya. Jika kita menggunakan badan hukum atau perusahaan baik uh, CV maupun PT, masuk menu legalitas, lalu dokumen legal. Jadi nanti kalau semua di sini Pak teman sudah pernah mendaftar di sini akan ada daftar perusahaan yang sudah yang teman-teman miliki. Oke, okay, nah untuk PT CV dan firma itu untuk kan, ambil data legalitas. Jadi ini datanya uh, sesuai dengan yang dimasukkan oleh notaris ke Kemenkumham. Oke, okay, sedangkan untuk selain PT, CV atau firma ya, misalnya saja uh, yayasan dan lain sebagainya itu nanti uh, menggunakan rekam data. Ya, teman-teman menginput secara manual. Ya, jadi tidak otomatis masuk ya kita mulai saja ambil data kalau di sini pilih nama perusahaan kita apa PT atau CV atau firma ya, atau perusahaan perdata kalau saya kebetulan hari ini CV yang saya masukkan maka masukkan CV lalu di sini kalau CV nanti diminta nama perusahaannya ya nama perusahaan saya Mitra Usaha Indonesia di sini ada nomor pelanggaran jawab nik saya di sini SK Menkomham ya SK Menkomham itu adalah nomor SK yang diberikan oleh uh, pada untuk pengesahan ya dia bentuknya itu seperti ini ya jadi nomor inilah nomor SK-nya dari awal sampai akhir ya yang ada di sini ini yang kita copy oke okay. sedangkan saya ini nomor SK saya saya sudah Siapkan. saya copy saja biar tidak salah ya jika data nama perusahaan dan SK ini benar maka data kita otomatis akan tertarik kalau salah dia akan error dia akan minta diperbaiki oke baik ini datanya sudah benar ya jadi dia akan melihat data yang tercatat di uh, data perusahaan yang tercatat di Kemenkumham akan langsung muncul. Kita tinggal menambahkan saja mana yang kurang. Misalnya seperti kecamatan ini perlu ditambahkan. Saya kebetulan kantornya di Bandung ya untuk ini ya. Di Grahadierl. Oke. Okay. Di sini saya masukkan kecamatan. Kecamatannya Astana Anyar. Oke okay, kalau sudah akan muncul seperti ini kita klik saja ya Kemudian nah, di sini data dari perusahaan kita akan tampil data notaris aktanya kita tinggal lanjut saja Lalu akan muncul data pemilik ya siapa di sini pemiliknya Sudah kita lanjut saja karena ini sudah diisi diambil langsung dari Kemenkumham Kemudian sini akan muncul uh, Ini ya uh, Kode KBLI kita Oke kita cek Apakah KBLI nya sudah benar Sesuai dengan yang kita Ada di akta kita ya Karena sekarang itu uh, Perizinan itu harus sesuai dengan Apa yang ada di akta Jadi kalau tidak Tidak ada di akta Maka kita tidak bisa mengurus perizinannya Ya Oke sudah sesuai semua Klik lanjut Baik, kalau sudah muncul seperti ini, artinya pengisian sudah selesai. Kita tinggal uh, klik disclaimer, lalu ke lanjut proses NIB. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pembuatan NIB. Jadi, NIB itu dahulunya adalah TDP atau tanda daftar perusahaan. Kalau sekarang diganti jadi NIB atau... Nomor induk berusaha, ya, seperti apa cara membuatnya? Mari kita mulai, ya. Pertama, di form legalitas ini, kita tinggal klik saja "lanjut". Ini karena data legalitas sudah yang kita input tadi, ya, di video sebelumnya. Oke, klik ya. Oke, baik. Di sini adalah untuk input KBLI, ya, atau uh, data yang mau kita. Masukkan ke nomor induk perusahaan Oke, okay, untuk pembuatan NIB ini Kita bisa masukkan seluruh bidang usaha yang ada di akta kita Walaupun nanti dalam perizinan Kita bisa cicil Mana izin usaha dulu yang mau kita jalankan ya Karena izin usaha itu kan harus dilaporkan Setiap tiga bulan sekali Kalau tidak jalan nanti akan ada pembekuan NIB Makanya kalau untuk NIB boleh kita Masukkan dulu semua yang ada di akta Sedangkan untuk perizinan itu nanti sesuai dengan mana yang sudah siap kita mau jalankan Oke kebetulan saya ini ada 7 Di atas saya ada 7 jenis usaha yang mau saya masukkan Klik saja tambah KBLI Lalu di sini saya sudah catat ya Agar tidak lupa Oke saya tunggu sebentar Ini bergantung nanti kecepatan aksesera teman-teman ya Ya, ini saya ada pendidikan swasta lainnya Lihatnya saya akan membuka lembaga kursus atau lembaga pelatihan ya Ya, disini ada pilihan Ya, saya uh, bukan uh, keortikulunan atau pendidikan keamanan ya Saya pilihnya ini pelatihan uh, ya, untuk meningkatkan produktivitas dan kedisiplinan dan manajemen. Oke, okay, simpan KBLI. Kemudian saya masukkan KBLI kedua saya. Oke, okay, di sini saya masukkan saja. Oke, okay, event organizer. Kemudian Yang ketiga Reklanan Baik dan lakukan proses tersebut sampai dengan seluruh bidang usaha kita yang ada di akta itu terimput semua Baik jika semua bidang usaha yang mau kita jalankan atau yang ada di akta sudah masuk semua kita tinggal klik lanjut Oke, okay, di sini akan ada permintaan apakah kita akan melakukan jaringan ekspor impor jika, jika ingin melakukan centang ya, misalnya kita ada rencana impor Nah, kalau seumpama nanti kita ingin ekspor atau impor tapi tidak mengaktifkan ini maka tidak dapat ya, tidak kita tidak dapat melakukannya Makanya kalau memang ada rencana silahkan boleh dimasukkan Oke, okay, kebetulan saya tidak, maka saya pakai tidak Apakah sudah memiliki BPJS, kalau sudah uh, tulis ya WC Senaga ini wajib ya, jadi nanti setelah, walaupun tidak, nanti uh, kita ke depan kita akan harus mendaftarkan perusahaan kita ke perusahaan uh, ke bekerja ya Apakah memiliki WLKP? Jika tidak, maka jawab tidak Kalau sudah semua, silakan klik lanjut oke okay, ini sudah semua Di sini kita bisa lihat dulu previewnya. apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum untuk NIB yang sudah nanti masuk bila sudah disetujui maka sudah tidak bisa dihapus ya walaupun ada prosedur bisa itu sangat sulit sekali dan e, untuk sekarang ini belum ada fiturnya untuk menghapus NIB jadi kita harus periksa benar-benar apakah e, bidang usahanya ini sudah sesuai dengan apa yang mau kita jalankan oke okay. kalau sudah sesuai kita tinggal centang disclaimer lalu proses NIB baik ini NIB kita sudah jadi ini ada nomornya sudah jadi NIB ini e, pengganti TIP ini kita sekarang sistemnya adalah cetak sendiri jadi teman-teman bisa tampilkan cetakannya di sini. kalau e, teman-teman bisa print sendiri sebaiknya gunakan kertas yang tebal ya agar e, tidak cepat rusak ya ini dia NIB saya ya tadi saya cek alamatnya sudah benar atau belum terbitkan sebelah saya print. nah NIB ini sudah sah teman-teman tinggal print saja sendiri ya saya akan download simpan dulu Oke, okay, uh, demikian proses pembuatan NIB. Uh, terima kasih, kita saja ke proses perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.